kano menuju ke kampung rambai untuk uh, melaksanakan IOW in Ponwell. Jadi sama-sama kita tengok ni vlog guys. Nah ini pemandu kami. Hey, best yo. Oke okay. okay. guys. Right. Okay. Last hari ni IOW. Last hari ini ya. <laughs> Oke, okay, okay. kita tengok ini vlog Dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 dan membina imuniti penduduk di Malaysia Vaksin ini diberikan secara sukarela dan percuma Oke okay guys bertemu kembali Jadi pertugasan kali ini Mr. Mat bahwa beberapa orang baru lah dalam blog nih. Pertama kita punya JV baru dan kita punya pembantu laut lah Okey, uh, untuk uh, pertugasan kali ini kami akan uh, melaksanakan program KPI Info on Wheels, uh, di mana program ini melibatkan uh, beberapa kumpulan orang kampung lah. Okey, dan sekarang kita menuju ke apa satu lagi tempat di Kampung Dampai. Jadi, ialah kita terpaksa begini sebab Kampung Dampai ni dia. Uh, dia punya rumah-rumah dia ni bukannya apa bukannya dalam satu kali tapi dia berselerak. Jadi kami terpaksa uh, turun satu hingga dua tempatlah untuk melaksanakan ini kebahan uh, apa vaksinasi uh, kebangsaan di mana kami kasi tahulah orang ramai supaya untuk daftar uh, ini apa ni vaksin ini melalui aplikasi My Sejahtera. Okey so sekarang ini kami akan uh, apa bergerak ke satu tempat ke satu tempat yang uh, lain lah sebab keadaan begitu kan uh, jadi ini kawasan dia tempat dia ini memang uh, apa tu landasan kereta api so kereta api sekarang di Sabah memang sudah ada tuan-tuan dan -tuan, puan-puan uh, memang sudah ada uh, beroperasi seperti biasalah Okay, sekarang kami menuju ke apa satu lagi kampung uh, di mana ini kan belakang nih kan ini uh, ini pengalat bani, uh, perumahan pengalat uh, itu sebelah tuh perumahan pengalat ini jalan belakang sebenarnya uh, menuju ke taman uh, Aman Surya uh, begitu uh, jadi kami sekarang nih on the way ke sana. So, ikut jadwal tuh kami uh, akan apa akan melaksanakan himan di situlah dan ini keadaan jalan dialah ya dia agak sempit lah agak sempit guys oke okay. kita sama-sama kita saksikan ini vlog dan uh, jika apa menarik kita akan kongsi lah bersama oke okay. Sebelum-belum <tos> ayam ini man, kau, belum lagi kasih masuk Mereka. Man? ha? Huh? kecil juga kan? Ya. ramai juga di ada tanah sini <gif> kecil apa dah? ramai kecil ada tanah sini, masuk dari ini masuk itu dalam 15-20 menit gitu lah lah, malas aku tanya, tapi bini aku suruh cek kita gua minum begini lagi, sebelumnya orang udah, udah ngambikin merah Ha ha ha!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 .gov.my dan keempat secara manual di klinik kesehatan, hospital dan klinik swasta sebarang maklumat temu janji seperti tarik dan tempat vaksinasi akan dimaklumkan menerusi aplikasi My Sejahtera panggilan telepon atau SMS. Lindung diri. Dia bilang ada besi kan? Ya, rumahnya itu yang orang bejol besi lah, tutup jalan nih. Ya tutup jalan nih. Mana lagi tempatnya? Masalah nih kereta, nih, no? ya, Bar-bar-bar. Tadi, oke, mau ngapain ini? Apa ini? Bitrige aja. Kita sampai usahanya lagi rusak. ini. masalah bitrige. Beginilah di lapangan. Tiba-tiba kereta ada masalah hari ini oke okay guys jadi kan iyalah aku saja ini <laughs> jadi baru saja tulak nih kereta mungkin di masalah bitri dan macam ada leaking so IOW hari ini uh, kita tangguhkan dulu kita tangguhkan dulu IOW hari ini uh, kita kasih bagus kita isi bagus dulu nih kereta lah Lalu ini menitis Lalu Lalu tinggalkan tinggalkan tinggalkan tinggalkan sudah, nih, sudah nih? Sudah ini kereta ini bagus, baru Nanti kita sambung itu. lah Oke, kita lah gimana selanjutnya Jadi, kita balik balik dulu? Nah, balik dulu masanya. masih bagus dulu nih kereta eh kita mau buat tuh? hmm kita mau buat? Hey. yang itu hari PAM, kau bikin atas bawah itu PAM, yang kau bikin di unit tuh yang bocor minyak dia itu hari oke, okay, nah.. Uh, uh, jadi penyelesaian dia, kami akan gigi juga di lokasi program cuma tidak menggunakan unit lah, ini.. kita sudah komit di sana, jadi.. iyalah tidak menjangkakan kenderaan ada masalah ini hari so ini kenderaan kami akan parking di anu uh, pejabat daerah sementara menunggu anulah, tadi kami kasih bagus turun ni kenderaan dan sementara itu juga kami akan ke lokasi program lah yang, yang kita akan buat info on wheels pada hari ini oke okay guys, ikuti ini vlog lah apa akan berlaku masa terusnya semua oke kan? oke tetap oke, okay. baru Just saja okay. <laughs> terus hati <laughs> ya, okay. kami semua susah hati nih, tiba-tiba nih kereta mati matilah kita, menyurung lagi kita kami menyurung lagi kami nih, oke okay, oke, okay. okay, kita ikuti ikuti ini vlog selanjutnya right. oke, okay, sekarang kita di kenderaan baru <laughs> Pakai unit khas, kita punya saudara baru kita, saudara Raman, Ini Raman. <guruh> hey. Pakai dia punya kereta untuk pergi kampung Padawan. Nah, di sana kami kita akan buat IOW Jadi ini perkara tidak di apa, orang bilang uh, Malang tidak berbau. Ya apapun kita teruskan jugalah, Kita teruskan punya misi. Perjalanan. perjalanan kita, kita punya misi untuk hari ini. Oke, okay, kita ikutin nih vlog ini, guys. ah. Ha? nah, hai, nah, unit hai, di entah, diam-diam pula di situ mati kita, mati lagi hai, hai, hai, hai, hai, hai, tuh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke, okay, jadi kami akan menuju ke Kampung Padawan lah ini pagi Walaupun kami punya unit ini sudah tenat Tapi kerja tetap berjalan. So, nilai ini keadaan di papar Oke, okay, kamu ikuti ini vlog terang. ya guys okay, okay. Sudahlah kasihan dan dapat datang Rupanya bukan air Lain lagi <tuh>. Betul lah, kong itu bitri pemburan mbak, kebahayaan juga tuh tapi mana lagi kau? eh, Apik nah cerita Tapi wuuuuuh hahahaha wuuh, antar bekalan aja betul <laughs> macam dia tahu-tahu bila kita sebut dia Oh iya, betul <laughs> jadi <tuk> ya, ini pasang sendiri ya mbak itu iya lah pak enggak, sekarang ini yang alternator yeah. alternator, battery, clutch bagi kit baterai lama gitu. nanti kita bincang lah, Yus baterai 2018 lah kita pernah terus nah, baterai botan untuk besok jak sore nih besok ya. dimana, man? di mana, Bang? Di Promenade Pepper. Kak besok pakai kesehatan punya tuh. Jangan kesehatan gak? gondak, suruh ya bos si suba. Laki dia, Bang. Jak nah, si pun boleh beli tuh. Kak apa? Tampangnya entar. Anak, Anak. Aduh, masin betul mulut Saudara Channel tuh pada awal tadi. Dia bilang inilah apa uh, IOW yang last? Sebab so, unit kami ini rusak, jadi terpaksa dibaiki. Dan untuk makluman semualah kalau kami punya unit ini rusak, dia memerlukan masa. Kalau paling cepat pun dua bulan, tiga bulan. Begitulah pagi itu paling cepat. Kalau kadar biasa, ada yang sampai 5 bulan, ada yang enam bulan, dan lebih dari itu. Tinggal kami punya unit sebenarnya apa par nih ada dua unit uh, yang satu yang untuk apa unit kawang yang kami punya unit dengan uh, Yusri lah saudara Yusri saya punya JBV kami punya unit itu sudah rusak uh, sekarang yang rusak ini lagi yang yang kami pakai tadi itu itu unit bengawan tuh jadi dua-dua sudah hangkang tidak tahu macam mana lah ini tapi tadi kami dapat ya apa uh, feedback yang bagus daripada kami punya HQ pembaikan sudah lulus uh, jadi uh, yang unit yang dari kawang tu akan dibaiki dan mungkin dalam sedikit masa lagi uh, kami boleh beroperasi semula untuk melaksanakan hebahan uh, apa berkenaan dengan ini vaksinasi kebangsaan okey kami sudah dekat di anu ni di dekat Padawan sama-sama lah kita saksikan ini vlog dimana saya akan melaksanakan program info on wheels uh, bersama dengan warga penduduk Masalah kampung padawan sama-sama kita saksikan sudah Ha? Ha itu yang orang diabetes itu main sejuklah, orang ada diabetes, ah itu pasal kedua dari April hingga Mei, datang sudah. sudah punya tiket. Tidak eh, <laughs> tipas, tidak cukup. Pas hilang, tipas tidak berjalan. Pas, pas apa juga, okey juga ini. Kita sekejap sini, eh. okay. Ah, jadi kan dan baru cerita tadi asrama itu My Sejahtera. Jadi itu My Sejahtera itu kepentingannya aa, pertama kita boleh tahu di dalam kawasan itu ada penyakit atau tidak. Dalam aplikasi My Sejahtera itu dia akan dicita tahu kalau kawasan ini ada case begini. Aa, ada case begini jadi mohon berhatilah. Kalau ada hilang itu eh, app di hilang sana ada case Vaksin. dalam mesin kalau kita ambil punya info apa di sana macam nomor telepon mesti mesti yang udah boleh dihubungilah itu satu kedua kita punya nama kita punya IC masuk jadi bila kita sudah daftar dia akan cium pasti cium kita status status dia sama ada kita boleh divaksin atau tidak ah info apa elakan tu S Amalan 3W, 3E atau apa? Jangan pergi tempat sesak, tempat sempit dan sempang dekat. Uh, sementara ni lah. Dan jangan apa? Isteri apa? Uh, Makai ni pelindung mas bila pergi tempat awam. Pakai ni apa? Basuh tangan uh, dengan hand sanitizer ataupun sabun dengan air. Dan sudah saya, saya, saya ingat sesama kita lah. Macam jaga jarak fisikal Bila di tempat awam Sebab walaupun kita divaksin nanti Tapi itu virus Itu ancaman masih ada Kepada orang yang tidak dapat divaksin Macam orang yang <coughs> Macam ada orang yang ada apa penyakit kronik misalnya ah. Jadi um, Itulah kepentingan Kita menjaga norma baru Jadi kan sepatutnya si, di premis ke, ke, Di kedai depan kalau kamu masuk kedai, kamu masuk saja tidak tidak scan, tidak scan tubuh, tidak scan itu apa, maklumat sejarah, tidak daftar dan bersesak sesak bila masuk tidak ada jarak sosial, sembang dekat, ya? kamu dikenakan satu ribu untuk satu kesalahan. Tapi bila kesalahan yang kedua kamu buat, akan kena sepuluh ke. ribu. Ini pihak polis boleh yang itu? Dia boleh kasih keluar tidak, oke Orang yang sama juga yang buat Dia akan bagi 10 jenis ini... Oke okay, selesai sudah kita punya program hari ini Alhamdulillah walaupun ada masalah Akandaraan unit Tapi kita tetap mencayakan program Info on Wheels Di kampung Padawan Jadi inilah kru-kru kita yang ada Di dalam kereta ini Nah, ini tidak puas khas, unit khas ini udah-udah hmm. oh, 10 ribu, itu tidak puas deh yeah. mesti pokoknya Sopi ya jadi, kita ikutin di vlog uh, jangan lupa untuk uh, like, subscribe dan Gak jumpa di video akan datang siap oke okay, yo, besok nanti kalau ini bunyi turbo itu